Seperti Islam Bahrawi, seperti orang-orang di BPPET MUI ketika Ustadz kita anggota MUI Kena kasus ini bukannya mereka menolong malah memberikan legitimasi. Ini corori jaringan ini lupa sudah lama luar biasa pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Al Muslimu aman selima, Muslimu namilisani wayadih seorang Muslim itu adalah yang selamat. Muslim lainnya dari lisan dan tangannya ini fitnah. Fitnah Islam Barawih itu pernah kena kasus. Dia penipuan, pernah dipenjara, jadi ahli me memberatkan ustadz kita. Kalau ngomong di media di mana-mana, ngomongnya kemana-mana. Islam itu, itu yang namanya menyakiti Muslim lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi saya dari dalam ruang sidang Memekihkan kalimat takdir Tanda kita tidak rela ulama kita dizalimi Tadi di dalam persidangan Hakim sudah memulai dengan pandangan Kalau ada yang tidak setuju dengan putusan Silahkan mengambil upaya hukum Padahal putusan belum dibacakan maka sejak awal saya berbisik tadi kepada tim yang satunya, ini kayaknya mau difonis, dan terbukti pada akhirnya. Hakim memvonis Ustadz Ahmad Zain Anaja An Dengan vonis 3 tahun Karena dianggap terbukti menyembunyikan informasi terorisme Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 13C Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 Dan kita belum tahu ini sedang berlangsung sidang untuk Ustadz Anung Alhamad Dan nantinya Ustadz Farid Ahmad Oba. Kita juga tidak tahu kenapa proses persidangannya diacak, kalau sebelumnya itu selalu yang pertama kali dibuka di sidang itu adalah Ustadz Farid Ahmad Opa baru Ustadz Ahmad Zainan Najah, baru Ustadz Anung Alhamad tapi ini diacak Ustadz Farid ditaruh di belakang nah kita tidak tahu ada apa yang jelas untuk Ustadz Ahmad Zainan Najah difonis 3 tahun dan menarik ini se dalam sepanjang sejarah hakim di pengadilan negeri ya, bukan di MK ya. kalau di MK, hakim MK itu ada dissenting opinion Biasa, ada pendapat yang berbeda dari anggota hakim Tapi ini ada satu hakim, Masya Allah Tadi saya agak reda ya eh, Amarah saya karena masih ada satu hakim Yang menyampaikan dissenting opinion Saya jadi teringat Hadis Nabi Wasallam bahwa hakim itu ada tiga Dua di neraka dan satu di surga satu hakim tadi dalam pendapatnya ya, Menyampaikan dalam pertimbangan Bahwa sesungguhnya Ustadz Ahmad Zain Anaja Tidak terbukti Menyembunyikan informasi terorisme Karena, apa? Karena dia terlibat di Las Abah Lembaga Amal Zakat Abdurrahman bin Al Termasuk di Yayasan Madinah yang bergerak di bidang dakwah Las Abah untuk mengumpulkan kegiatan amal soleh itu tidak pernah dinyatakan sebagai organisasi yang melanggar hukum terdaftar di Kemenkumham ada SK-nya kegiatannya sah dan sampai hari ini tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan lembaga amal zakat Abdurrahman bin Auf itu melanggar hukum atau menyatakan yayasan Madinah itu sebagai lembaga yang bertentangan dengan hukum. Lantas apa salahnya menjadi penasehat dalam sebuah organisasi atau yayasan dakwah dalam rangka menjalankan amar Ma'ruf nahi munkar? Nah di 201 ketika beliau diundang di, di dalam sebuah forum memberikan nasihat lalu nasihat ini dianggap harusnya dilaporkan kepada Densus karena orang-orang ini katanya mantan JI begitu dan kemudian orang-orang ini aktif membentuk Las Abah dan sebagainya Lalu dengan dasar itu katanya Ustadz kita ini menyembuhikan informasi terkait terorisme Lalu difonis 3 tahun Gak masuk akal Kalau memang ini delik pidana Harusnya ya, yang ditangkap Dan ditahan seluruh panitianya yang mengundang beliau enggak diapa-apain Panitia nggak ada yang dipersoalkan Kenapa Ustadz ulama yang diundang ceramah Dianggap menyembunyikan informasi teroris bro? Ini luar biasa Ini kan jadi benar Kata Ustadz Irwan Sobullah Ini benar-benar war on Islam Bukan war on terrorism saja Sehingga sasaran daripada kasus ini Bukan hanya terhadap Ustadz Farid Bukan hanya terhadap Ustadz Tanung, Bukan hanya terhadap Ustadz Ahmad Zain Aca, Tapi kepada kita umat Islam Apa pesannya agar kita takut untuk berdakwah Agar jangan lagi kita ceramah Agar jangan mengasihati umat, Jangan Amar ma'ruh dan bukar, Sebab Bapak khawatir nanti diteroriskan Seperti Ustadz Farid Ahmad Oba Ustadz Anung dan Ustadz Ahmad Janan aja Coba bayangkan Kita mau dakwah cara yang seperti apa lagi Sampai datang ke istana diundang ke istana Ustadz Farid Kecuali dakwahnya itu Dakwah yang seperti apa ini Sampai diterima di istana Kok masih disebut sebagai teroris gitu loh itu jangan-jangan tadi benar kita diminta untuk angkat tiga periode atau tunda pemilu nah, baru kemudian kita dianggap ulama yang tidak teroris begitu apa seperti itu terbuka saja kalau memang seperti itu tidak perlu dengan dalih terorisme kemudian menghukum Ustad kita tiga tahun. Saya juga ingin katakan demikian. Terlepas, ya, Kondisi demikian sebenarnya ini adalah kemenangan kita. Kemenangan di mana kita tetap berani menyuarakan kebenaran dan melawan kezaliman, meskipun yang dihadapi ini rejim yang luar biasa. Zolimnya ini luar biasa. Tapi alhamdulillah kita tidak pernah surut untuk membela ulama kita. Saya bahagia sekali nih. Banyak sekali yang hadir, yang datang bersama kita. Ini konfirmasi kita tidak ragu, tidak takut nanti dikait-kaitkan terorisme. Karena banyak juga kasus-kasus teroris sebelumnya begitu kena ke teroris. Yang lain takut nanti jangan-jangan kita dianggap temennya teroris, jangan-jangan ditarik jadi orang yang dianggap terlibat terorisme. Tetapi di hari ini kita hadir di sini bukan untuk menunjukkan apapun tapi kita ingin mengkonfirmasi bahwa kita mukmin muslim saudara Islam yang kita selalu memberikan pertolongan kepada saudara muslim kita yang lainnya ya al mukminuna akul muslim wa dan kita tidak pernah menjadi mukmin atau muslim yang Justru lisan kita menyakiti saudara kita, seperti Isra Bahrawi, seperti orang-orang di BPPTU MUI, ketika ustadz kita anggota MUI kena kasus ini, bukannya mereka menolong, malah memberikan legitimasi. Ini teroris, jaringan ini juga sudah lama luar biasa. Badar Nabi SAW bersabda, 'Al-Muslimun, Aman selimah Muslimun, Milisani seorang Muslim itu adalah yang selamat.' Muslim lainnya dari lisan dan tangannya ini fitnah-fitnah. Islam barawe itu pernah kena kasus, dia penipuan, pernah dipenjara, jadi ahli me memberatkan ustadz kita. Kalau ngomong di media di mana-mana, ngomongnya kemana-mana. Islam barawe itu, itu yang namanya menyakiti. Muslim lainnya, sebenarnya kalau tidak bisa menolong, minimal diam. Dan dalam kasus ini, Alhamdulillah kita bukan hanya dinyam, bukan hanya mendoakan, tapi kita hadir membela ulama-ulama kita. Bila iswabil haqfaz tabib hororot, Wallah muhafif ila akwami tarik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedikitan, sedikitan, kami para orma, ormas, Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami semua hadir di sini ormas-ormas, tokoh masyarakat dan elemen-elemen yang lainnya uh, dalam rangka memberikan uh, bantuan atau spot-spot pembelaan kepada ustadz-ustadz kita yang pada saat ini, dijalimi benar-benar dijolimi sesuai tadi yang sudah dikatakan suatu hal yang mustahil untuk dituduhkan kepada ustadz-ustadz kami. Kami tetap siap membela dan selalu uh, mendoakan ustadz-ustadz kita yang sedang dijolimi oleh pemerintah yang jolim ini, yang ingin uh, membatasi dakwah-dakwah para pendakwah, para aktivis yang memang. Uh, oposisi yang benar-benar yang mengkritik pemerintah agar supaya pemerintah ini uh, berjalan yang lurus tapi apa yang mereka lakukan kepada ustadz-ustadz kita kepada para ulama kita selalu dikriminalisasi dan selalu dijolimi. Ini adalah bentuk kejoliman yang benar-benar nyata Yang harus kita lawan Yang harus kita berantas Yang harus kita bantu saudara-saudara kita yang sedang dijolimi Karena muslim adalah sama-sama saudara Untuk itu kami sekali lagi menghimbau seluruh kepada elemen masyarakat Yuk kita bantu saudara-saudara muslim kita Yuk kita bantu Kita support uh, para pendaki kita Agar supaya tidak gentar dengan tuduhan-tuduhan dengan hukuman-hukuman uh, yang diberikan kepada pendakwah kita. Untuk itu kami sekali lagi Menghimbau kepada pemerintah Agar supaya stop kejoliman kepada Kepala pada ulama kami Stop kejoliman kepada para kiai kami Stop kepada uh, Kejoliman kepada para habaib kami Agar supaya negeri ini menjadi negeri Badal Tuntoye walaupun kopur Dan negeri ini jauh dari ajabnya Allah Subhanahu wa ta'ala Lagi lagi kami sangat-sangat Mengharapkan sekali bantuan Dari saudara-saudara muslim kami Para ormas, para tokoh Masyarakat, mendoakan para ulama kita padai kita agar selalu tetap istiqomah di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mukar takbir Allah. takbir Allah takbir demikian warahmatullahi wabarakatuh